Eh? Kita akan melakukan fogging untuk mobil, untuk membunuh virus-virus maupun bakteri. Ya. ya, persiapan kita untuk menyalakan foggingnya. kita melakukan fogging fogging fogging nah, supaya mobilnya sehat kita tutup ya sudah selesai cukup 10 menit ini untuk kecoa-kecoa kalau ada kecoa bakteri-bakteri virus tirus akan berteriak-teriak kita fogging di mobil oh, enak, ya, pas mulia pasti roda ya? Pas, ya. Sembunyi, pas,